Oke Pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek versi pada game di PS4 ya Jadi mungkin kalau kalian lagi cari di YouTube tentang exploit atau mungkin glitch atau mungkin untuk leveling gitu ya jadi kayak semacam ya kalian misalnya mau infinite duit gitu atau mungkin kalau di rated itu kan ada infinite gold bar tuh gitu kan itu cuma bisa di versi satu gitu dan kalau misalnya kalian versi 1.2 gitu itu nggak akan bisa gitu kayak gitu dan kalian harus tahu aja sih untuk versi game kalian atau game yang kalian punya kalau kalian mau melakukan glitch atau mungkin exploit ya Jadi caranya adalah gampang banget kalian cukup klik start aja untuk di gamenya Misalnya game apapun yang kalian punya gitu ya tinggal kalian klik start Dan atau mungkin di PS4 itu adalah Options ya bukan start kalau di PS3 ya start ya atau mungkin PS2 atau PS1. Dan setelah itu kalian cukup cari aja yang paling bawah gitu ya information atau informasi lah ya. Di sini kalian akan uh, klik aja gitu ya pilih baik itu bulat atau X gitu tergantung dari PS kalian. Misalnya di sini bulat ya untuk pilihnya gitu. Dan di sini nanti akan ada tulisan versinya, versi berapa. Di sini saya menggunakan versi 1.01 dan setelah itu udah sih versinya kalian bakal muncul gitu untuk uh, lihatnya gitu dan mungkin kalau statusnya juga udah ada tulisan complete gitu ya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye.